Terima kali bosku ya Kali ini saya akan mereview Atas permintaan Teman kita bosku ya Yaitu untuk reviewnya itu Sepeda listrik yang tipe Stelis Stylis Stelis sendiri ini keluaran dari sunrace bosku ya Sunrace Nah untuk spesifikasinya sendiri sama Rata-rata bosku dengan apa yang namanya Sepeda-sepeda listrik yang saat ini diproduksi massal bosku ya. Untuk baterainya dia masih menggunakan haki kering masih menggunakan SLA 48 volt 12 ampere. Nah untuk motornya dia sudah 48 volt 500 watt bosku, bukan yang 350 bosku ya. Kita ceknya di sini bosku. Mari kita lihat bosku. Ini bosku. Aku balik bosku ya Oh lewat dari sini aja bosku Dari sini kelihatan gak bosku Kita lihat bosku gak kelihatan bosku ya maaf terbalik bosku ya Nah 48 volt 500 watt jarak tempuhnya sendiri sih 40 km, Bosku. Kurang lebih segitu. Untuk kecepatannya 40 km/jam, Bosku. Nah, keunggulannya dia sudah displaynya sudah LED, Bosku ya. Jadi bukan yang kayak mainan gitu, Bosku. Di sini ada indikator kecepatan sama ada voltasenya, Bosku kualitasnya baterainya berapa sama indikator baterainya bosku untuk kelengkapan untuk fitur-fitur lainnya sama lah bosku lampu depan rating bosku untuk pengaman pengaman ketika berkendara sama aja bosku jadi ketika misalkan bosku gojeng anaknya mungkin atau adiknya di depan Ketika kontak on biar gak langsung digas Sama menggunakan sensor rem ini bosku Sama pada motor listrik pada umumnya bosku Sepeda listrik pada umumnya Cuman untuk tipe sunrace sendiri ini Belum ada pengontrol kecepatan bosku ya Seperti gear lah katakanlah Bukan gear sih bosku Kontrol kecepatan lah Satu dua tiga gak ada dia bosku dia langsung nggak ada transmisi kecepatan bosku nah untuk beban ketika ditanya beban maksimal berapa untuk stylist ini sendiri sandris mengklaim bebannya itu bisa sampai 150 kg kurang lebih segitu bosku untuk jalan datar bosku lepihannya dia sudah ada ini bosku Sudah ada tempat kayak gini bosku Ini bisa buat tempat naruh barang Terus ini juga lebih luas bosku Lebih luas bosku ya lebih nyaman lah bosku Nah untuk banyak sendiri bosku nya dia ukuran 16 bosku rata, -rata kan kalau yang diproduksi massal kan 14 bosku ya ini 16 ukuran diameternya bosku banyak untuk remnya sama aja bosku masih pakai tromol drum brake bosku depan belakang untuk pedal pedalnya bukan yang pedal assist, bosku ya dia manual aja jadi nggak ada fitur pedal aksinya bosku meskipun kontak on dia nggak ada sama aja bosku Bayang gue sepeda biasa Untuk yang lain-lain pengaman Pengaman Ya sama aja bosku Sama kayak yang lain-lain dia menggunakan ini Remote kilas bosku ya Jadi ketika tanpa kontak bisa dinyalakan dari sini Dia udah nyala Untuk matikannya ini bosku Sama aja kok bosku Kalau untuk penguncian ya ini aja Dia bunyi bosku. Nah, ketika dia bunyi yang kedua kalinya bosku dia nggak bisa gerak bosku, nggak mau bosku, Kodah belakang langsung terkunci bosku. Matikannya ini aja bosku. Untuk garansinya bosku garansi sendiri dari Sanris itu untuk baterainya 6 bulan. Terus namanya itu penggeraknya 2 tahun, framenya 5 tahun, bosku. Yang kemarin sih brosurnya seperti itu keterangannya, bosku. Untuk listriknya, ikut baterai, bosku ya, 6 bulan, bosku. Nah, satu lagi, bosku. Untuk Sandra sendiri, dia udah menggunakan baterainya itu, Cilwe. Lupa tadi saya jelaskan, bosku, sudah pakai Cilwe, bosku ya. Baterainya dalam sini, bosku. Dia udah pakai Cilwe kok. Nah. Sekian dulu bosku dari saya bosku cuman itu aja yang bisa saya sampaikan Barangkali ada pertanyaan lain Atau mungkin Ada yang request untuk Review unit yang lain Kita pasti nanti akan review bosku ya Sebenarnya kita mau jalan-jalan bosku Kita mau review di sekalian kita jalan keliling kota bosku Menggunakan Isigo 2 bosku ya Menggunakan istigo 2 Cuman karena terkendala Saya juga lagi enak badan bosku Jadi mau gak mau kita disuruh dulu bosku ya Mungkin next video bosku Kita akan coba Ulas istigo 2 bosku ya Kita juga akan nanti Coba kendarai di kota Malang Udah sekian dulu Dari saya Saya pamit dulu bosku Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf dan jangan lupa bosku ya untuk tetap subscribe, nyalakan loncengnya bosku, biar dapat notifikasi dari saya, dari kami bosku. Terus juga jangan lupa isi kolom komentar bosku ya, pertanyaan atau apapun seputaran tentang sepeda listrik, kita pasti jawab. Kita pasti bantu jawab, kalau misalkan kita masih belum tahu, kita pasti akan jadikan PR bosku, karena kita nggak mau langsung, kita juga sama-sama belajar bosku ya. Udah itu saja, sekian dari saya, terima kasih, salam listrik bosku.